Halo Bapak Ibu, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Berjumpa kembali bersama saya di channel Mas Nusantara Baik Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang baru saja menemukan channel kami Silakan untuk menekan tombol subscribe, like dan komen agar Bapak Ibu bisa mengikuti video-video terbaru dari kami. Baik Bapak Ibu, langsung saja. Di video kali ini saya akan berbagi informasi tentang edaran Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan yaitu tentang akun belajar ID sebagai SSO Sim PKB. Jadi Bapak Ibu, undangan ini dikirim pada tanggal 15 Februari tahun 2022 yang mana undangan ini disampaikan kepada Bapak-Ibu guru dan tenaga pendidik. Langsung saja Bapak-Ibu bersama ini disampaikan bahwa sistem informasi manajemen pembangunan keprofesian berkelanjutan atau namanya sim SIMPKB yang dipergunakan di Torat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan bertujuan meningkatkan layanan akses dan kualitas keprofesian guru dan tenaga kependidikan untuk mencapai mutu pendidikan yang berkualitas kementerian pendidikan dan kebudayaan riset dan teknologi terus melakukan perubahan dan perbaikan layanan khususnya pemanfaatan plafon teknologi sesuai dengan proses JEN nomor 16 tahun 2021 tentang petunjuk teknis pemanfaatan data pokok pendidikan untuk akun akses layanan pembelajaran. Nah, para guru dan tenaga kependidikan dihimbau untuk melakukan aktivasi dan memanfaatkan akun belajar ID sebagai penunjang pembelajaran daring yang diselenggarakan oleh sekolah di masa pandemi maupun kondisi kenormalan baru Pemanfaatan akun belajar ID dioptimalkan menjadi layanan satu akun untuk semua dengan konsep single seek on atau SSO Nah sehubungan dengan hal tersebut diberitahukan kepada kepala dinas pendidikan provinsi kabupaten dan kota serta guru dan tenaga kependidikan di seluruh Indonesia terhitung mulai tanggal 12 Maret 2022 akun belajar ID akan digunakan sebagai SSO Sim guna menyempurnakan layanan kepada guru dan tenaga kependidikan. Adapun petunjuk dan tata cara penggunaan SSO, akun belajar ID dapat diperoleh pada login SIMPKB itu sendiri. Nah, perlu Bapak-Ibu ketahui, baik Bapak-Ibu guru GTT maupun PNS maupun tenaga kemerdekaan, edaran ini adalah tentang pengaktifan akun ID Bapak-Ibu di dalam SSO SIMPKB. Nah, tujuannya apa? Tujuannya nanti agar Bapak Ibu ini bisa membuka atau mengakses SIM PKB dengan menggunakan akun belajar ID Bapak Ibu. Jadi, nanti dengan Bapak Ibu menautkan SIM PKB di eh, akun ID di SIM Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa masuk melalui dua cara: bisa menggunakan nomor UKG guru atau menggunakan. SIM PKB. Nah, untuk menautan ini Bapak Ibu diberi kesempatan mulai tanggal 15 Februari ini sampai tanggal 12 Maret, Bapak Ibu. Jadi sekarang tanggal 20, masih ada kesempatan sekitar 20 hari, Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, langsung saja bagaimana caranya untuk menautkan akun Belajar ID ke SIM PKB. Mari silakan ikuti alur yang akan kami berikan Bapak Ibu. Pertama, Bapak Ibu silakan buka akun pra, uh, akun Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan Mozilla Firefox atau bisa juga menggunakan Google Chrome, terserah Bapak ibu Nge. Nah, kita buka Bapak Ibu. Nah, setelah kita buka, kita klikkan di Google SIM PKB seperti ini. Setelah diklik SIM tapi kita login ya, Bapak Ibu. Nah, Nanti masuk SIM PKB. Nah, setelah bapak ibu masuk SIM PKB, silakan bapak ibu masukkan. Nah, masukkan nomor UKG bapak ibu, kemudian diikuti guruku.id Nah, setelah masuk, tinggal bapak ibu memasukkan sandinya. Bapak ibu, kita masukkan sandinya. Kemudian kita masuk Bapak Ibu. Ya. Bentar, saya ferry. Nah, jika Bapak Ibu sudah masuk di akun PKB seperti ini, nanti silakan Bapak Ibu klik gambar foto yang ada di pojok Bapak Ibu okay. jadi gambar foto yang ada di pojok atas ini Bapak Ibu klik kemudian Bapak Ibu klik ganti kata sandi nah perlu Bapak Ibu ketahui untuk menautkan akun belajar ID di dalam SSO Dapodik uh, maaf di SSO akun sim PKB ini Bapak Ibu pertama langkah awal adalah Bapak Ibu klik ini gambar foto yang ada di pojok kanan atas, Bapak Ibu. Kemudian, Bapak Ibu klik ganti kata sandi. Nah, setelah masuk, kemudian Bapak Ibu pilih yang integritas layanan. Bapak Ibu, nah di sini nanti ada pilihan belajar ID. Ini nanti ada dua pilihan, belum tertaut dan sudah tertaut. Nanti tinggal Bapak Ibu klik tautkan Nah kalau seperti ini kan sudah tertaut Bapak Ibu milik saya berarti nanti ini sudah enggak usah ditautkan kembali nanti jika belum nanti jika Bapak Ibu klik integritas layanan ini nanti di sini akan muncul tautkan dan belum tertaut Nah nanti Bapak Ibu klik tautkan Nah setelah itu nanti silakan Bapak Ibu keluar kembali ditunggu nanti secara otomatis akun PKB Bapak-Ibu sudah tertaut. Demikian Bapak-Ibu informasi dari kami kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh